Jadi skopus ini 24.000, puluh science 12 ribu. emang lebih banyak skopusnya, ya? ininya, ya perbandingan antara mereka aja di social sciencenya ininya. Nah kalau kita lihat lagi, kita mau cari-cari ya, factor faktornya nih, kita bisa lihat di sini infek faktornya, IF, nah, kita bisa lihat. Dia impact berapa? Nah, ini 3,6 12 Ini udah tinggi-tinggi Sebenarnya 2,0 Intinya Jadi semakin angkanya kecil ya Itu semakin rendah, semakin besar makanya tuh Semakin uh, bagus itu Semakin kredibel ininya Kemudian ini dia Jadi kalau skopus ini dia luar biasa, satu jutaan memang ininya 12 belas ini juta tujuh puluh ini dia memang udah dunia kelasnya dunia memang ini tapi kadang-kadang ya ini jadi industri sebenarnya ini industri antara aku bisnis sebenarnya ya kenapa karena kita nih masukin membuat harta atau sampai si penulisnya sendiri itu kalau dia masukkan membuat paper kemudian terpublish terindex di Scopus ya atau di paper paper yang Scopus kadang-kadang yang bukan open-source ya ada juga yang open-source sih ya. tapi yang tidak open-source itu ternyata kita sendiri penulisnya kalau mau buka punya paper kita itu langsung dikenakan bayar bayar dulu atau langganan dulu baru itu ya karena emang sudah bisnis ini bisnis yang udah raksasa kalau ini ya tingkatan dunia jadi orang itu apa beramai ramai berbondong-bondong membuat paper setelah itu papernya miliknya si Skopus ini nah kalau ingin membaca teman dia harus langganan hanya nah, uang mengalir lah ke nih perusahaan si ekopus ini Ya, mungkin dari seluruh dunia atau seluruh banyaknya seluruh kampus di dunia itu langganan dengan ini mikroskop dan enggak murah. Eh uh, juga tentang ininya sama itu juga. Makanya dulu pernah ada apa ya yang anti mainstream <laughs> yang menganggapnya tidak tidak ada ke, ketidakadilan gitu. Kenapa ilmu ini di bisnisin dibisniskan itu kan untuk pengetahuan ya di, harusnya di saja kenapa enggak. nah akhirnya mereka membuat apa ya paper yang bisa open source gitu kebalikannya tapi waktu itu enggak ya terlalu ini ya tetap saja karena modalnya lah, kalah lah. ini yang paling jadi ini ya kalau bisa di sebenarnya perusahaan atau bisnis penelitian sebenarnya lebih karena itu sebenarnya dapatkan uang dari sini untuk bisnis bisnis ini dari ada unsur bisnisnya juga di sini ya kemudian ini kalau kita punya account di sini nanti kita namanya siapa aplikasi siapa ininya nanti ada indeksnya berapa gitu kan ini nih ini gaya-gaya skopus seperti ini ini ininya Nah, kalau ini springer. Ini ada lagi. Semuanya juga ber bergengsi ini bisa masuk sini springer. Nah, ini kemudian nah ini kita lihat di sini info faktornya Nanti dia kadang-kadang kalau kita ke sini Simago kemudian kita iseng-iseng cari ada ada dia kadang-kadang kasih file Excel tentang jumlah jurnal, -jurnal nah kita kita download nanti akan ada dia nama jurnalnya apa bidangnya apa impact factornya berapa gitu dan itu berdasarkan per berapa misal per tiga bulan atau berapa itu bisa berubah karena kan mereka juga langganan juga ini ke ininya kesininya si dan juga tergantung juga kadang-kadang kalau bagus dia ya dia kan akan tinggi dan q naik q satu q dua kuartnel satu kuartnel dua jadi ini yang paling tinggi ya Pak. Key ya. Nature ini Wah kalau bisa publish di sini nature nih. Nah, kalau di kampus saya dulu yang bisa publish di nature itu bisa dapat 10.000 real atau berapa itu? Karena memang sulit dan itu sangat bergengsi sekali. Infrac faktornya saya ada 42. <laughs> ini, ini 42 ini. Coba bayangkan yang bawahnya itu 0, koma ini 42. Tapi itu pencapaiannya sulitnya itu luar biasa bisa masuk ke Nature ini nomor satu ini number one Nature dia yang lainnya ya nggak hmm. ini tapi sampai dengan 0,0 ini juga tetap luar biasa ini bisa ini meskipun ini Q Q4 ini 0,0 ini infra faktornya itu lebih dibandingkan dengan jurnal yang tidak terindeks dengan impact faktor itu. Dan maksudnya juga bukan berarti gampang. Ini sulit juga. Ini, nah, masuk ke sini juga berdasarkan uh, ininya juga bidang-bidang kita, ya. kadang juga beda-beda. Ini kan bidangnya, ada yang sains dan teknologi, ada yang sosial, sains atau medicine, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian juga ini a index. Nah, kalau ini a uh, index ini. Scopus kalau nggak salah atau Google Scholar katanya ini h-index-index ini jadi uh, ini menandakan bahwa banyak yang mengensitasi meng dari tulisan-tulisan kita Apanya